Echt enggak bos. Ah, pas. Kalau kalau ini penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas cakupan bagian atasnya dengan tutup mangkok ini. Baru paru dan tutup mangkok ini. Baru baru akan meng. cepat akan meng Rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, rek, di Ada juga kotak terserah. Ya bikin lubang lah kecil seperti ini. Tubercolosis itu bisa penyakit pengiritan paru yang disebabkan oleh alfas itu tuberculosis materi tersebut menimbulkan bintik-bintik pada dinding. Artinya hasil pada paru-paru mati akibatnya paru-paru akan -paru mengecil atau mengecil. hal tersebut menyebabkan para penderita terdeser <tuk> napas terhenti. nah, bagaimana kondisi paru-paru? Oke, nih yang atas harus besar yang bawah dan, kecil. yang ini dapat yang mengecil atas kecil be, aja d besar seperti ini ini besar yang akan berhasil bila dilakukan dengan benar atau dah siap ya nah, kita balikkan tulangji yang lubang kecilnya di atas terus dulu. nah caranya kita tiup dan siapkan terus dengan air biar ruangnya agak pecah di tempat yang oke siap jauhan kertas, jauhkan kertas ingat dilakukan dengan tempat yang dilakukan dengan tempat yang banyak atau luar bahan elektronik tidak kuat siap awas jadi ah, aku Aduh Blit Tuh Gak ada yang ngecat Ini apa ini? Gurit-gurit <gulit> bakaran atau oh kalau enggak tak tahu